Jatuh, Ayo Ade, Pintar. Nih. apa? Yeah, yeah, yeah. dari Oke sepatu ini udah Parah gitu ya? 이거를 띨? ya kan. komunikasi Eh, alah, gimana? sepertinya <tuk> mau oh, <tuk> Kangen depan nih. ini Pelan, pelan, pelan, pelan, jatuh. Ayo, pintar. nih Masih, Ndi. Mas Bayar. Ayo. Ayo, langsung banjir terjadi di berapa kecamatan Mas? Sampai saat ini report masuk ke saya empat ke kecamatan dan masih ada kemungkinan meluas di kecamatan-kecamatan berikutnya. Penyebab banjirnya apa Mas? Yang pertama karena curah hujan yang sangat tinggi di tiga hulu sungai kami sehingga debit air sangat besar dan kebetulan di daerah hulu membawa material yang yang cukup yang cukup besar dan banyak sehingga debit air pada hilir sungai cukup eh, cukup parah kondisi terparah di mana saat ini kondisi terparah karena akibat banjir ya kebanyakan banjir kondisi terparah ada di eh, desa salorjo dan desa kademangan pada titik terdalam sampai 2,75 meter 30 menit yang lalu. Tapi kondisi saat ini sudah, alhamdulillah sudah sudah mulai surut, dimungkinkan ketinggian air saat ini ada di 2,25 sampai 2,5 meter pada titik terdalam. Kalau di desa Kademangan ini ketinggian air saya berapa? Itu, itu di Kademangan. Hmm. Yang terendam di desa Kademangan ada berapa rumah? Perhitungan awal, perhitungan awal satu jam yang lalu ada 443 rumah di Desa Kademangan. Sementara kami fokus untuk evakuasi, fokus untuk evakuasi dan uh, pemenuhan kebutuhan dasar di masyarakat dalam bentuk makan minum awal.